Oke okay, halo semuanya kembali lagi bersama saya Anandamides Emerald kali ini saya main uh, di WM lagi aja ya karena di bulan Ramadan ini main di WM menurut saya lumayan seru <laughs> ya berhubungan dengan ini ya berhubungan dengan bulan suci romadhon ya kemarin kita sudah menginginkan ini ucok beli takjil sekarang waktunya kita berbuka urut ya setelah beli buka puasa terus ya udah <guluh> udah sore beli takjil Ah ini jangan-jangan sama ini yang nih udah sore beli takjil ah, ke motormu oke mana motornya disitu ternyata Set, Radionya matiin dulu ya Oke okay. Oke okay, naik Supra X wow. Supra X Kemana deh hoax itu Oke okay. Oke okay, mudah-mudahan suara saya gedengeran ya Aduh musiknya Eh parkir mana sih Situ ya Maaf-maaf nggak maaf. Maaf, konsen. Hmm, Meninggal langsung Ndahlah tiba-tiba muncul aja. Balik ke rumah. Waduh. Secepat itu. Bilih, ah, pula rumah Soleila belok enggak pakai sen. Eh, Pak. Kok kok poinnya masih ada di situ ya? Lah. Aduh ditutup. Sini balik cepetan buruan buka lah kan tadi aduh tadi disuruh buang gimana sih heran lagunya tak copyright lagi oke gak isok ngerem okay. masuk garasi apa ya akhirnya ucok pun berbuka selamat menunaikan nifadapuak amat berbuka maksudnya nantikan dewayo m42 nya oh pat patah misi selesai respect ditambah ditambah apa ditambah tak takjil tadi garing bet nah makan saya terlalu garing oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video yang berikutnya terserah kalian mau like juga nggak apa-apa enggak like apa-apa subscribe nggak apa-apa enggak subscribe juga gak apa-apa bodoh -apa. amat saya kesel <laughs> <Udahlah> ya udah lah <laughs> ya ya Terima kasih udah nonton video-video